Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik pada video kali ini kita akan membahas kunci jawaban di halaman 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16 pada tema 3 kelas 4 Peduli terhadap makhluk hidup sekarang kita akan menjawab di halaman tujuh. Diskusikan dengan kelompokmu. Apa yang dilakukan adik Beni terhadap makanannya? Jelaskan jawabanmu. Soal nomor dua. Apa yang dilakukan Benny terhadap makanannya? Jelaskan jawabanmu. Jawaban nomor satu. Adik Benny selalu tidak menghabiskan nasi. Yang diambilnya ketika makan. Soal jawaban nomor dua. Benny selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil. Secukupnya ketika makan Berikutnya di halaman delapan Pertama kita akan jawab di soal nomor tiga Manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan, Benny atau adiknya jelaskan jawabanmu. Baik, jawaban nomor tiga ada di sini. Sikap Benny lebih bijak Alasannya, Benny selalu mengambil nasi secukupnya dan menghabiskan. Dia tidak membuang makanannya. Soal nomor empat. Ketika adik Beni membuang makanan siapa saja yang dia rugikan. Jelaskan jawabanmu. Ayah jawaban nomor empat ya. Ayah dan ibu bisa Dirugikan karena sudah berusaha menyediakan makanan. Petani juga akan dirugikan, mereka susah payah menanam padi dan merubahnya menjadi beras. Soal nomor 5 Ketika Adik Beni makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Jelaskan Jawabanmu, jawabannya sudah. Adik Beni bisa mendapatkan makanan dan makan bersama keluarga, soal nomor enam, ketika... Adik Beni membuang makanannya. Apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Belum kewajibannya menghabiskan makanan belum dilaksanakan soal nomor 7 ketika Benny menghabiskan makanannya apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya jelaskan Jawabanmu sudah, ketika Beni menghabiskan makanannya, dia telah melaksanakan kewajibannya. Sekarang kita akan jawab. Di halaman sembilan Berdasarkan gambar di atas diskusikan Pertanyaan Apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Gambar A Menebang pohon Gambar B, menanam pohon. Gambar C, merusak tanaman. Apakah tindakan tersebut baik mengapa? Kurang baik karena dapat merusak lingkungan. Baik karena menjaga kelestarian tanaman. Tidak baik karena dapat merusak tanaman. Dampak bagi lingkungan, hutan menjadi gundul, lingkungan menjadi hijau, banyak tanaman rusak. Dampak bagi orang lain: menyebabkan banjir dan tanah longsor. Orang lain dapat menikmati lingkungan yang asri dan udara bersih. Orang lain tidak dapat menikmati keindahan tumbuhan karena lingkungan menjadi gersang. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa ia ya, melanggar hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang sehat? Tidak, menanam tanaman justru membantu orang lain. Ya, merusak tanaman berarti melanggar hak orang lain. Halaman sepuluh, apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa belum seharusnya memanfaatkan hutan dengan? bijak sudah menanam tanaman berarti menjaga kelestarian alam belum merusak tanaman Tindakan yang tidak baik, apakah sebaiknya dilakukan? Sebaiknya tidak menebang pohon sembarangan, perlu. Ada sanksi bagi penebang pohon liar. Menanam tanaman lain untuk dan mengajak orang lain untuk menanam tidak boleh merusak tanaman masih di halaman 10 sekarang lihatlah dirimu apakah kamu sudah memanfaatkan tumbuhan dengan bijak. sekarang lihatlah pertanyaan contoh sikapmu yang sudah bijak terhadap tumbuhan urayan menyiram Tumbuhan tidak menebang pohon sembarangan dan menanam tumbuhan, dampak dari sikapmu tersebut bagi lingkungan. Tanaman dapat tumbuh sehingga lingkungan menjadi indah. Contoh sikapmu yang belum bijak terhadap tumbuhan. Merusak tanaman, malas menanam tumbuhan. Dampak dari sikapmu yang belum bijak tersebut bagi lingkungan. Ketersediaan air yang kurang. Apa rencanamu untuk memperbaikinya? Ikut membantu menanam tumbuhan dan menyiram tanaman setiap hari. Sekarang kita akan jawab di halaman sebelas. Diskusikan dengan temanmu cara membulatkan bilangan desimal, cara untuk membulatkan. Bilangan desimal Maka, lihat angka di belakang koma Misalkan, 1,3 Maka, angka di belakang koma yaitu angka 3. Jika angka di belakang koma adalah angka 0, 1, 2, 3, dan 4, maka bulat kan menjadi 0. Jika angka di belakang koma adalah 5 6 7 8 9 maka Bulatkan menjadi 1. Jadi, 1,3 sama dengan 1 ditambah 0. Jadinya 1. Menjadi 1. masih di halaman 11 Buatlah contoh soalnya bulatkan bilangan desimal berikut Nah kalau kita bulatkan yang nomor satu ini contoh soal jika kalian diminta untuk menjawab maka kalian jawab nomor satu jadinya adalah Kalau kita bulatkan menjadi 3, karena 6 itu kita bulatkan menjadi 1, jadinya 2 ditambah 1. Kemudian yang kedua kita bulatkan menjadi 3, karena angka di belakang koma yaitu 2. Jadi ini adalah 0, jadinya 3. Kemudian ini 5,7, kita bulatkan 7-nya ke 1, maka jadinya di sini adalah 5 ditambah 1, yaitu 6. Kemudian 3 dengan 8, 8 kita bulatkan menjadi 1, jadinya adalah 3 ditambah 1, yaitu 4. Berikutnya, jika angka di belakang koma adalah 9, maka ini kita bulatkan menjadi 1. Jadi di sini ada 1 ditambah 8 yaitu 9. Berikutnya di halaman 12. Lebih dekat ke manakah bilangan 5,3? Ke 0 atau ke 6,0? Jelaskan, bilangan 5,3 lebih dekat ke 5,0 daripada ke 6,0, sehingga 5,3 dibulatkan menjadi 5,0. Berikutnya, letakkan bilangan 5,23 di garis bilangan berikut. Baik, untuk 5,23 letaknya adalah di sini. Lebih dekat ke manakah bilangan 5,23? ke 5,20 atau 5,30. Jelaskan. Bilangan 5,23 lebih dekat ke 5,20 daripada ke 5,30 jadi 5,23 dibulatkan menjadi 5,20 masih di halaman dua bagaimana? melakukan pembulatan desimal Jika pembulatan pecahan desimal sampai satu tempat desimal maka angka yang kita perhatikan adalah Angka pada kedudukan per seratus. Jika angka pada kedudukan per seratus adalah angka lima atau lebih, maka pembulatan yang tepat yakni pembulatan ke atas. Namun, Bila angka selanjutnya adalah angka kurang dari lima, maka pembulatan yang tepat adalah pembulatan ke bawah. Bagaimana melakukan pembulatan? ke per 100 terdekat apabila pembulatan kesatuan terdekat perhatikan angka persepuluhnya apabila angka persepuluhnya adalah angka 5, atau lebih, maka pembulatan terdekatnya menggunakan pembulatan naik. Namun jika angka persepuluhnya angka kurang dari lima maka pembulatannya adalah pembulatan turun. Sekarang, kita akan jawab di halaman 13. Misalkan bilangan 2,456. Coba bulatkan ke seper100 terdekat. Jelaskan alasanmu. Bulatkan dengan 2 angka di belakang koma atau yang terdekat dari 2,456 menjadi 2,46 Berikutnya, Siti dan teman-temannya melakukan observasi Untuk mengukur tanaman di sekitarnya Berikut adalah data yang Siti temukan Jambu 136 Tinggi dalam meter dibagi 100, maka menjadi 1,36. Pembulatan ke persepuluh terdekat menjadi 1,4. Mangga 125 menjadi 1,25. Pembulatan ke persepuluh terdekat menjadi 1,3. Cocor bebek 33 tinggi dalam meter dibagi 100 maka 0,33 pembulatan ke persepuluh terdekat adalah 0,3 mawar 56 jadinya 0,5 6. Pembulatan ke persepul terdekat menjadi 0,6 Melati 24 menjadi 0,24 Pembulatannya menjadi 0,2 Temukan bilangan-bilangan desimal di sekitarmu. Lalu, mintalah temanmu untuk membulatkannya. Soal nomor satu. 4,08 Kita bulatan ke persepuluhnya. Menjadi 4,1 nya 4,21 menjadi 4,2 berikutnya 3,72 menjadi 3,7 Sekarang kita akan jawab di halaman 14. Ayo kita membuat kesimpulan dengan menjawab pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, bagaimana cara melakukan Pembulatan bilangan desimal ke bilangan bulat. Jawabannya, jika bilangan desimal lebih dari 5, maka bisa dibulatkan menjadi 1. Kalau di bawah 5, menjadi 0. Contoh 0,5 sama dengan 1 dan 0,4 sama dengan 0. Pertanyaan kedua, bagaimana cara melakukan pembulatan bilangan desimal ke persepuluh? Perhatikan, bilangan desimal yang menempati nilai tempat perseratus jika nilai perseratusnya 0-4 sampai maka persepuluhnya tidak ditambahkan jika nilai perseratusnya 5 sampai 9, maka persepuluhnya ditambah satu angka. Pertanyaan ketiga: Bagaimana cara melakukan? pembulatan bilangan desimal ke per perseratus jawabannya caranya mengubah desimal tersebut ke dalam bentuk pecahan biasa caranya dilihatkan dari berapa banyak angka di belakang koma Pertanyaan keempat, bagaimana cara melakukan pembulatan bilangan desimal? Yaitu, mengurangi cacah bilangan di belakang koma ke bilangan terdekat. Pertanyaan kelima, apa manfaat pembulatan bilangan desimal? Manfaatnya mempermudah dalam proses pengerjaan hitung bilangan pecahan desimal. Bagaimana pembulatan membantu memecahkan masalah dengan pembulatan pecahan desimal ke terdekat? Sekarang, kita akan menjawab di halaman 15. Sekarang, diskusikan dengan kelompokmu bagaimana teknik membuat kolase. Siapkan bahan berupa daun-daun, batang tumbuhan, dan lem, misalnya koran, majalah, kertas. Media dan perangkat yang diperlukan seperti pewarna gunting hingga lem. Buat gambar yang kamu sukai, atau kamu bisa minta sketsa gambar kupu-kupu kepada gurumu. Aturlah daun-daun atau batang. Tumbuhan menutupi sketsa. Sebelumnya, bisa merencanakan penempelan bahan kertas pada gambar yang dibuat. Perhatikan ukuran, perpaduan, warna, dan bentuknya. Beri warna. Pada bahan bekas Gunting bahan bekas Oleskan lem dan tempelkan daun atau batang tumbuhan kering Pada kertas gambar tempel dengan rapi sesuai kreativitasmu Berikutnya di halaman 16, nilai-nilai apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Apakah kamu masih membuang-buang makananmu? Nilai-nilai yang sudah aku pelajari hari ini, kepercayaan, disiplin, Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sekolah Saya tidak pernah membuang-buang makanan Kegiatan bersama orang tua Sampaikan kepada orang tuamu Dampak dari membuang-buang makanan Diskusikan dengan orang tuamu Bagaimana cara tidak membuang-buang makanan Cara tidak membuang-buang makanan Satu, belanja secukupnya Seminggu sekali Kita bisa berbelanja daging Telur maupun sayuran segar Atur lemari Penyimpanan, biasakan mengatur belanjaan yang baru dibeli di tempat yang aman, tapi tidak tersembunyi. Mar tiga, jangan tunggu busuk. Mar empat, olah kembali. Nah, itulah yang dapat kita bahas pada video kali ini. Adik-adik semua, sekian dan terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.